untuk linknya ada di deskripsi ya cuy oke okay. oke okay, kemarin udah gue ganti nih cuy mesin-mesinnya udah aku ganti sama mesin pesawat terbang ya kan What? kita tes drive dulu nih cuy oke okay. oke okay, loncat kangurunya udah baik sekali ya waduh itu kok toxic tuh yang depan tuh Mau nyapa ini? Ah, kau ya? Wih, lagi ngebucin! Astaga, itu <tik> apa tuh? Aku nyetir, aku nyetir tuh. Tuh, yang bucin lagi ngapain sih? Ngecat apa tadi itu? Coba kita ajak balapan, cuy! ayo balapan ya kan <tuh> gue tantang eh ada makhluk tak kasat mata tuh di atas ayo balapan bro ayolah sini start bareng ya kan wuntin mamang eh eh waduh nyolong start enggak tuh oke kita aktifin nosnya ya kan Ah, uh, loncat guru nos lagi, nggak ada pikir. Wih, ntar kita ajak balapan yang itu, cuy. Oke. Okay. Jumping, aleh. Oke, okay, bisa balik lagi. Coba kita tantangin lagi, cuy! Ayo balapan ya? Kan, ayo bang balapan! Bang, <risas> lah itu malah loncat-loncat. Wih, gue kirain ada mobil di atas itu, gak tuh? Ayo balapan! Ini ada yang berani gak sih? Eh, ada begal cuy Takut di begal oh. Ada begal Waduh Bentar, bentar Eh. Ah. Yeah. <laughs> oh no Eh, aduh ini rusuh amat dah ya Coba kita tantangin balapan cuy Bang, ayo bang, balapan bang si abang nih nggak mau loh jemping aduh itu yang naruh mobil lambu di atas tuh siapa sih nggak ada ahlek anjir nah ini ini nih ini mau nih nih dia mau nih Ayo Bang balapan Bang yang penting ayo meluncur gitu nah oke okay. mana kok enggak ini dia waduh nih belum resmi nih balapan nih lambat kali ya bang ayo bang aduh balapan bang balapan Ada iklan bucin nggak tuh? Ayo Bang Balapan sini sini sini. Ayo sini sini. Start bareng, Bang. Nih, gua duluan ya. Hey guys. Oh. Wow. Oke. Okay. Ya. Mana sih, abang <tuh> Waduh. Eh, aduh nyangkut lagi. Aduh. Bisa kalah ya sama motor. Waduh, itu berantem yuk. Susah kali ini dibelok ini. Aduh, jadi nabrak ya kan? Ayo sini, start bareng Wah, si abang Oh. Sorry, ini joki handal ya kan Bukan klengkeng-klengkeng -kleng, nih Ini, ah, ini, si bucin tadi nih Jadi keinget main CTR di PS anjir Sumpah deh ya Tolong gitu kan Ada mobil dead race nggak tuh Oke Finish dulu nih Lah Mana tadi yang ngajak balapan Waduh Abang nih nggak pengalaman balapan ya sini sini. Eh mana? Bang balapan bang. Waduh. Gak ada yang, Lah Sepi kali anjir. A few moments later. Woi nih nih nih rame nih. Ya coba kita kejar cuy. Aduh aduh aduh aduh. Nih nih nih balapan. Eh eh bisa lihat nggak sih diajakin balapan malah kabur kaburan loh. Mana tadi mereka tuh? tuh tuh tuh ada banyak tuh coba kita ajak balapan cuy balapan ayo enggak tuh wah ini boleh-boleh nih boleh nih ayo ayo gaskan gaskan sirhu sirhu siapa aja nih yang berani nih ayo sini-sini-sini Oke, ada yang mau nih, cuy? Boleh lah ya, boleh. Yuk, yuk, yuk, mari sini, mari sini. Uh, semuanya, semuanya, gue tantang semua yang ada di Advent Server nih. Ayo, balapan kita, balapan. Udah sih, mana tadi yang pakai lambo tadi? Cuman habis lu kampret sampai suatu hari. Ini kenapa malah jadi undur-undur nih Oke okay lah gas aja lah ya Lama kali Nyolong start lagi Ah, Mampus kau ya nabrak Aduh Gua juga ikutan dong Ini kebalik ya Aduh kebalik lagi Tungguin aku bang sih, bucin nabrak juga tuh. Ayucin bucin, kita balapan Cin. Balapan, Bang. Kalau takut ceweknya buat aku aja lah ya. Eh, buset. Skin bagus, tapi nggak berani balapan. Aduh, jual aja tuh. Jual aja tuh. Eh. Aduh, sorry, sorry, sorry, Bang. Sorry, sorry, sorry. Tadi kesalahan teknis ya kan? Kalau dipakai nos oh dikatain anjir. Wah, udah sih. Jiwa-jiwaku ini meronta-ronta ya kan. Aduh, bucinnya tolonglah. Oh, ini nih ada mobil amfibi juga nih. Aduh, jangan rusuh, Bang. Kusambit sambit tahu rasa kau ya. Nah, malah turun itu kenapa tuh wah ini jadi balapan gak sih ayo sini sini sini semuanya ambil mobil lah kita balapan cuy kagak jadi nggak tuh nggak mau tahu ku kejar kau ya sumpah ini yang satu nih rusuh Ahmad dah woi ayo balapan woi berani nggak sih sama terjadi tabrakan di sini, waduh, ayo bang balapan bang, berani nggak sih? sih, <tuh> <tuh> Waduh, waduh, nabrak nabrak gitu, ah ini ada banyak nih, ayo balapan bang. Jangan rusuh dong, aduh terbalik gak tuh. <laughs> eh, hey, kok rusuh gitu balapan? Kok rusuh? Janganlah. Yuk, yuk balapan, yuk berani nggak nih? Nih, aduh. Eh, balapan, woi. Woi, sekarang ada cewek nih. Yuk kita ajak balapan, cuy. Balapan, balapan. Yuk, yuk yuk sini semua yuk yuk yuk yuk yuk nah gini dong rapi ya kan start bareng Wuntin, Mama. waduh nyolong start lagi dia nggak ada ahlak gak apa-apa lah ya mesin kita mesin pesawat cuy eh oh aduh aduh aduh aduh aduh ini kalau kita pakai nos beloknya agak susah cuy nggak bisa ngedrive ngedrift ya kan menang katanya tadi aku ditabrak bro lagi-lagi nggak -lagi mau tahu lagi jalannya kayak siput ya ini mobil kalau nggak pakai nos Ayo lagi, balapan lagi, balapan lagi Ada mobil monster juga nih mau ikutan Ayo, sini Gas, gas, gas bareng, gas bareng <tuh> Kita gas ya kan Ayo bang Oke Santuy ya kan Kita banyak trik dan tips nih Waduh Apa sih Oke kita juara satu nih Jangan kasih kendor ya kan Siapa <laughs> <Louis eyeclamation> <getting asap range> nih? Nah menang kan gua Menang kan Aing menang ya kan Aing menang Ayo lagi eh, Curang dibilang Mana ada curang Ini namanya itu trik cuy Trik Gimana nih, mau start bareng lagi ya? Kan ayo, ayo gas, gas ayo, bro! Waduh, lama kali nih. Oke, gak tahu mereka, cuy! Mantan pembalap, ya kan ini? shutup nih bukan kaleng-kaleng eh. Wah kesalip kita cuy nggak bisa ya kan nggak bisa ini siapa sih naruh naruh mobil besar segitu di tengah jalan lagi nggak bisa eh Waduh Yang kanan sendiri ada motor cuy Lagi ya kan <coughs> Mana lagi nih gak ada nih Yo gaslah, gas gas Wuh Wuh Gak ada pikir Eh Gak keteken dong astagfirullahaladzim Waduh nih mobil Boleh juga nih Kutabrak kau ya Tuman <laughs> <Come on. laughs> Jurus elang, waduh, kurang tinggi tadi tuh. Oh, wow, diajakin dua lab, kita cuy. Eh, langsung digas, gak tuh? Sini, sini, sini, start bareng kita. Sini, sini, yo yo yo, baris dulu ya kan? Yang rapi, ayo yo, baris dulu yang rapi. Oke, udah. Yuk, gaskan gas terus tanpa pikir. Aduh, aduh, aduh, aduh, keluar jalur gua. Ayo, yang bisa nyalip gua, tolong sini yuk. Sini, mari-mari kasih unjuk, kasih unjuk. Ayat. Yuk kita kasih lihat Waduh-waduh Mana mereka Uy. Udah di belakangku gak tuh Dua lap bro Dua lap Oke Kita kasih lihat ya kan Betapa Aduh, aduh, siapa sih yang naruh? Aduh, ada motor di situ lagi. Waduh, waduh, wah, masa kita kalah sama cewek? Gak bisa. Aduh, alah, ini si abang juga nih. Aduh, minggir, bang. waduh dia tinggi kali tuh wah boleh juga nih boleh boleh boleh banyak mobil cuy di jalan-jalan itu jadi kurang enak ya kan apalagi di terowongan tuh waduh kita buktikan siapa joki terbaik 2020 di game Free Fire ya kan Oke okay, gas. Woo. <tinyan> Rossi ahead of Eliezer Spagro and Marc Marquez. Road two headed by Dani Pedrosa. Been crashing the warm this morning. While Espagro and Andrea joined the Spaniard on Road 2. Road 3 in full of pole here. Cal Croce, Hoy Lorenzo chasing his fifth successive win. And Maverick Pinales. Road 4 on Drea Domizioso. Down to And we are underway. Was a great start from pole position by valentino rossi just what the italian wanted and later spago got away pretty well too look at polispargo on the inside but it's rossi that leads the way from polispargo on the suzuki marquez in third lorenzo really aggressive up to fifth place already bucinnya sampai ke DNA nggak tuh ada-ada aja lah ya berarti yang menang gua ya udah sih yang menang gua aja lah anggap saja waduh hey, jangan berantem itu pacarku lah itu apalah lah yes kita pergi aja lah ya mereka bucin semua cuy yolah kita eh, pergi saja ya kan kita menjauh biar tidak ya itulah oke okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini